Selamat siang ya e, Kali ini untuk video kali ini saya akan membuat suatu tutorial e, Tutorial ini sepa, e, berguna sih Siapa tahu bisa bermanfaat Ini e, yang saya bawa adalah sebuah produk alat terapi Mungkin kalau Anda pernah mengenal atau mungkin Anda e, pernah menggunakan seperti ini Cuma ini sebelumnya perkenalkan dulu Ya, masih bersama saya dengan Akang Adhita Riano. Dan ini teman saya ada siapa? radita Siregar Ada Siregar ya Kami partner kerja Kebetulan ini ada sedikit informasi Tentang masalah produk terapi nah, Jadi ini sejenis terapi Yang mana digunakan untuk membantu memperlancarkan peredaran darah dan juga untuk e, mengendurkan otot-otot yang kaku. cuma ini nggak e, ya langsung saja kita pakai saja. bagaimana cara menggunakannya atau mungkin tutorialnya. yang sekiranya ada kalian belum tahu, yang masih baru-baru yang belum pernah mengalami masalah kesehatan mungkin ini bisa bermanfaat. direkomendasikan untuk pengobatan tanpa efek samping, tanpa obat, tanpa suntik dan juga biaya murah. ya Jelas ya. Oke ini saya buka <coughs> unboxing seperti ini. Oke saya buka ya. Oke ini ada buku panduan. Buku panduannya nanti bisa dibaca sendiri. Seperti ini ada untuk seperti ini. Ini ada. Jadi menggunakan batu ya. Ini ada untuk kabel cas. Ini untuk uh, apa? Bisa buka ya dulu ya. Tuh, <coughs> nah. Oke. Nah, seperti ini. Uh, contoh alatnya, ya ini untuk tesnya. Kalau nanti pakai batu habisnya uh, habis batu habis nanti bisa menggunakan tes. saya ini untuk kabelnya di dicolokan di sini. Jelas, jelas ya. Dan untuk uh, ini ini gel ini gelnya. Berarti saya buka coba nah jel ini sebagai penantar nanti ini ditempelkan kepada titik saraf yang sekiranya sakit ya nanti disambung di sini dan ini disambung di sini ya Oke jelas jelas ya Oke langsung aja tekan. Ini saya tekan misalnya contoh sembah seperti ini. ini saya contoh ini sebagai tekan saya sebagai pasien saya ini saya kasih tahu cara bagaimana cara menggunakan seperti ini jadi ya ini untuk tombol ini tombol off an digunakan untuk e, menghidupkan atau mungkin mematikan alat ini ya jelas dan untuk ini mode-mode ini kita gunakan untuk memilih metode terapinya berhubung alat ini ada 8 metode e, ini ya ada akupuntur ada stroke miset Capping, manipulation, ada juga scraping, regregressor, sama juga immunoterapi. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan juga eh, getaran yang berbeda, atau ritme getaran yang berbeda. Oke, jelas ya. Nanti bisa kita coba, dan kalau yang ini, nah, ini digunakan untuk memulai, memulai pijatan, untuk menambah volume juga bisa. Atau mungkin menambah kejutan Kalau yang ini untuk mengurangi volume Kalau untuk kesekirannya masih kurang kencang Sesuai dari uh, tanah kita Bisa tambahkan lagi seperti ini tek, tek, gitu. Jelas ya Ini sedikit saya kasih penjabaran tentang Fungsi-fungsi uh, tombolnya Jelas? Jelas ya oke Ini saya langsung saja Saya praktekan uh, Berhubung ini Teman saya Ini orang ini pekerja keras ya Ini saya praktekan langsung ini payah okay. ini caranya ini seperti ini, kita tempelkan di sini ini berhubung ini titik sampai sini itu untuk uh, pencegahan dan untuk pengobatan ini sakit kepala pusing biasanya seperti ini jadi nanti disesuaikan ya nanti titik sarapnya seperti ini titik sampai seperti ini nah ini ada titik sarapnya ya kan titik sarapnya sesuai yang namanya uh, penyakitnya ini ada jenis keluhan dan titik sarap uh, banyak macamnya dan ini ada 8 metode fungsinya nanti bisa dibaca sendiri ya sesuai uh, apa keinginannya cuma nanti saya serotkan di ini di deskripsi uh, saya nanti ya jelas ya oke okay. seperti ini ini saya contohkan untuk uh, cara menyembuhkan atau mungkin Uh, ini apa namanya itu sakit kepala ya mas ya, benar mas ya. Yeah. Oke, okay. terus kita pakai di sini, terus kita tekan tombol on off. Nah, kita pilih yang uh, ini, miset aja, pijat di bagian ini ya. Nah ini miset, baru kita langsung tekan satu kali. Tek. Nah, gimana mas? Kerasa kurang, kurang atau sudah kerasa kurang-kurang kurang ya oke okay. kurang saya tambahkan lagi ini dua-dua volume 2 dua ah, cukup-cukup dua aja dua aja Dajar ya oke okay. ini. Nah, ini kalau untuk bagian ini adalah bagian untuk sarap untuk uh, ini dengan enggak pusing banyak ya kita nanti bisa pelajari yang terpenting kita tahu dasarnya untuk apa tahu ini cara mengoperasikannya bagaimana dan juga anda tahu kegunanya apa dari delapan metode ini setidaknya kamu tahu dasarannya nanti bisa diaplikasikan bisa dipraktekkan sesuai keluhannya selesai ya? dan untuk alat ini ya ini bisa digunakan untuk membantu mengurangi sekaligus bahkan bisa memberikan kesembuhan dari segala macam penyakit ya dari ujung rambut sampai ujung kaki dan ini saya praktekkan untuk yang ini pun juga bisa digunakan untuk uh, terapi ini wajah dan juga bisa digunakan untuk uh, penyembuhan atau mungkin mengurangi rasa ngilu di uh, ini ya mata temen penglihatan cara begini saya contoh. Ya, gini Oke, bisa menghadapkan sini, Mas? Di sini, ya. Oke Ini yang caranya, caranya, ya, tegaknya gini, ini ditempelkan di urat nadi saya, yang pertama, yang satunya lagi ditempelkan di urat nadinya si pasien. yang nah, seperti ini. Di sini, ya. Oke, di sini. Ini kita, saya sebagai perantara, minta tangan saya nanti bisa uh, saya gunakan untuk memijat atau mungkin mengurut sarap si pasien ini ini saya kasih contoh uh, fungsi alat ini yang digunakan untuk uh, ini ya, merapi otot sarap mata caranya seperti ini seperti ini ya, nah, kalau sudah seperti ini kita hidupkan lagi alatnya, tapi kita bukan pilih yang meset, tapi kita pilih yang cupping. di bagian meset ini yang poin 4 1, 2, 3, seperti ini kita langsungkan satu dulu coba, satu dulu levelnya saya coba langsung ya jadi ini telunjuk saya tempelkan di dahi, seperti ini maaf ya kalau si kremas kurang mungkin bisa ditambahi. jadi dimulai dari ini tengah-tengah dahi berputar searah jarum-jarum kalau kurang seperti ini tambahkan lagi nah seperti ini Nanti, kalau masnya merasa enak atau mungkin kurang, masa bisa ngomong ya? Nah, seperti ini oke. Jadi, untuk ini adalah untuk penanganan sarap e, mata yang sekiranya, kalau mungkin Anda punya keluhan mata atau bahkan belum ada keluhan mata, ini bisa digunakan. Ini satu hari tiga uh, kali ya, ini seperti ini. Supaya itu untuk pencegahan supaya nggak minus plus atau mungkin silinder, tapi kalau ada yang sudah penyakit ya bisa dikurangi. Nah, seperti ini. Ini caranya, cara terapinya. Nah, ini untuk baca juga bisa, ikuti juga bisa. Nah seperti ini. Jadi harus juga eh uh, ini ya, meminjam juga ya, gitu ya. Jadi kalian bisa belajar di rumah. Ya, masuk, ini alat kecil tapi fungsinya banyak. Karena kalau kita juga kesakitan kita nggak tahu ya, kita sakitnya kapan nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Yang nggak adalah orang yang pengen sakit ada, cuma kita mencegah aja. Itu lebih baik daripada kita mengobati, karena kan juga biaya kurang, betul ya? Seperti ini, ya, seperti ini, oke okay. ya. Jadi, ya. untuk khusus dari sarap mata, seperti itu caranya, tutorialnya kita menggunakan uh, alat ini. Ya, banyak ini. Kalau saya jebakan, banyak tinggal nanti, keluhannya apa? Ya Keluhan Anda apa, seperti apa Nanti bisa dipraktekkan Sesuai keluhannya Kalau mungkin Anda punya keluhan Mungkin uh, darah rendah Atau mungkin uh, apa itu Asam urat, diabetes Atau mungkin lain sebagainya Nanti bisa di Anda praktekkan sendiri Yang terpenting Anda Tahu yang namanya ini Ini adalah titik saraf Dan juga jenis-jenis penyakitnya Yang bisa Anda pahami Dengan sendirinya Jelas ya? Oke okay, ya cukup itu video yang saya buat tutorial bagaimana kita menggunakan uh, alat terapi, sesinis uh, apapun itu terapinya untuk pijat anda semoga bisa bermanfaat ya kalau mungkin anda minat alatnya nanti saya sertakan lihat di bawah ya oke okay, okay. mungkin juga kalau ada punya masukan punya mungkin kita kan dukung channel saya di sini ya uh, jangan lupa like, komen dan uh, subscribe channel saya yaitu adalah Arya Sopati, channelnya si Wong Pati. Salam seduluran, sampai jumpa, dadah.